Oke, okay guys. Pada video kali ini, saya akan men-share tentang melawan jisno limit KW karena awas, ada jisno limit KW. <laughs> Ada just no limit ya, so gila ya Just no limit, tapi KW Sebagai musuh ya Sebagai lawan ya Tapi tadi Pro-nya loh Persis seperti just no limit Eh, seharusnya gue pake UDT, coba Jadi, di sini Mungkin kita akan main game ya Kalau solo gak berani ya, karena pasti mati lagi skill gue 50% loh, lancar banget koneksi dia just no limit loh, harus 1% dulu, baru 50% Yang lain sudah 55% gue masih 50% wah kalian, kalian sudah 100% Aku masih 50% <tuk gajian> Ingat guys, berbagi itu Saya rasa ya cukup indah ya Ya dari sini kita pasas satu di Seperti Sekian biasa mengeksport di men api api yang masih satu. kita sudah masuk base di dalam liquid bawah. Just Aten no limit Joe so. Anji. Johnson ini mengatakan ya kagak ini. jadi di tangan kita akan menang jangkernya itu gitu hannya masih di tengah guys. jadi hannya itu pertama dia eh, jangkul dulu baru dia nge-park nge-park nge-park farming ya farm berkebun ya hehehe <laughs> di okay, disini kita prep dulu mesin khusus juga karena video ini juga sudah lama gue Rencananya mau di-upload itu tetapi gak gue karena nggak ada waktu. <tuk> jadi sorry ya guys Mungkin banyak orang akan berkata Wah banyak paketnya di-box ini guys Tapi Bukan <tuk> bisa aja guys Mungkin dia Pupa. Mungkin Mungkin yang cukup dia akan menang guys Jadi sama kisah dia guys di sini Fire! Let's turn up the. Kita malas kesibukan, laptop ini tampung di di apa ini ya? Apa di pangkat grandmaster ini. Wah. <laughs> Kita banget kesibukan. Oke. Nah, ada giveaway buat main single. Wah, oh, sudah ada efek kecil, Dan Johnsonnya harus menahan karena saat itu polisopter. Tuh, bersama-sama. dengan promosi pertahanannya. Oh, dan senang juga. Uh, terlanjur. Mm. Uh. Mm. tadi lari rigid jangan keturut lagi napsu guys napsu nafsu membunuh anda jadi ini jalan oh, Bupa. Bupa. Sikir sudah level 4 nih biar combo kalau masih farming guys Jadi ini kan lainnya kita bisa dibeli di jalan deh dimana mana bisa dibeli Selain dengan dunia baru deh yang apa apa loh itu lupa belum pernah main. Oke sudah siap. Tuh ya kita berhasil membunuh Nana guys. dan berhasil nge-slow dia mainnya hebat katanya kakak. Jadi belum ada yang materialnya salah di waktu video ini dibuat ya Saya sudah lupa juga ya mungkin belum ada Nah ui, ui. Ui, mundur Nah masih... ya mati hoho oh, nice Bikinnya pro hahaha <laughs> mainnya hebat Pergi skill 2, skill, skill 2 lagi, skill 1 lagi, yang hebat, disuruh mundur tapi malah maju guys Dengan kepercayaan diri tingkat tinggi guys, dan hindari ultinya nana guys Oke, okay. disini gue mempertahankan ke bawah ya, itu amal ke atas Oke, okay. kita dapat lagi Oke, okay. wah, turnnya berhasil dimatikan turnnya sih jadi ya atas ternyata vaninya hilang jago cuy, langsung lari kabut saja eh sebenarnya bagus guys karena tapi bisa dicontoh dengan di ataupun yang lain cuy ya kita itu kalau merigen nggak boleh kena ini ya, kena satu persentuhan siku kalau siku dia, gue atau dia. siku yang gue ada 200x wah, juan kena serangan temen bakal terang, maju maju maju maju oke, antep kenapa temannya temennya jadeteng kan wadah, ya, kita ip-nya tapi sih, ya, lah, ya, ya napsu, nah hih, ya ya, jok, sudah habis Hai, banyak hebat! Hah, <laughs> mm. uh. hai, uh, akhirnya pas bener hai, napsu hai, hai, hai, vertikalnya sampai ke transisi gadis-gadis lagi kalau ada 104 atau warming guys kalau ada gitu sih ada di daerah perdua Dia tak peduli dengan kehancuran ini Kita menuju ke mana? Oh, plan tentang lift di bawah Nah, mundur, kita coba. Kita lebih ketawa ini Mana kering-keringan kering masih gimana Oh, masih dikenakan. Oh, namanya ya, oh, jangan dulu. oh Ih, bodoh masuk masuk masuk. Padahal aku enggak tahu ini masih oke nya tidak juga tidak dia. Dia gambar lagi ke dalam pertahanan guys. Banyak kuambi bashnya dia ini. Aduh. Uh, oke okay, guys, kita tunggu guys. Oh ternyata kita open map dan ada busung sana. Kita <laughs> hampir ih, kita harus memaskaran bomb-nya. Gini dah. Enggak apa-apa nanti oh, dia Ya open fan ini. Legend no, Cuk. Serangan mendadak dari kabel-kabel mereka ini, harus, uh, ada lagi monyet guys. Kerasakti ada tiga Request di tengah, uh, uh, uh. Uh, Jadi kita harus jangan pernah melewati jalur tengah guys, karena itu ke tempat perbankan ani guys. Mungkin ya. kesimpulan gua dari permainan ini. Ya dan abis serang, ya langsung sama-sama kombinasi unite. Oh ada yang rifos, oke okay, guys. Cepat diramati, ah, terlanjur dia hari ya, di Terlanjur, oh, oh, oh, ternyata pinter paninya. Dia ngeleknya terlebih dahulu, bisa duitnya tuh. Untung, untung the... no. cepat saja, hajahnya jatuh. Lari dia udah harga dua ratus mati, guys. Aduh, tuh, ini okay. tuan jadi kita coba muti lagi kita sudah mati dia guys. hanya untuk persaingan guys kita semi tank guys cinta guys. Jadi saya nggak bikin musik nggak bikin apa-apa lagi karena itu hak kita jadi okay, game guys. Game guys. Am I scary? <tankan> <Am -tankan? tankan> Ya. Tuh, hmm, gitu tuh ya. Terus, siapa kalah nggak kelihatan gitu. okay, nggak kelihatan juga? Oh, siapa kalah? mungkin YouTube saya mungkin akan ganti nama lagi nih, supaya lebih unik lagi. Mungkin ayo mulai pertarungan ayo. Mana open map, Bos? Oh, iya ternyata open map di sana. Johnson, Josh, B. Skin skin skin skin skin. Hampir saja mati juga, Hampir. Berada di mana oh dan berhasil membunuh guys botak pintar main mage maju mundur maju mundur ya. ya kita berhasil mengalahkan monyet itu yes. oh, ada panik kan ya paling oh, sakit ya, ternyata dia gak bisa masuk ke dalam hutan guys seperti kuncinya masuk ke dalam hutan guys karena dia masih masih di karena kabel-kabelnya itu kalau yes. mau karena pasti harus membutuhkan keringat yang mengerikan. Yes, ya, sudah, hmm. untuk ah, untuk mengambil parlemen. kembali. Oh, ternyata mereka yes. ngeluar Oh, oh, mereka di Oh, yes, huh. wow, ternyata thing. mau. <laughs> ngapain ini oh, sampai yep, kita kita sekali dengan ini kamu yesus kita tolong kita guys bisnis enggak ada obat wardokal kayak mau enggak segur Thanksgiving nggak mohon -novor Gonzalez pincang timing TWD sebut hai biru.com having a東arerian kebiasa km tidak ABD 2000 RONO 기� divergenceShut Jativoication Chiara dan mati buatnya oh this apa nih apakah ini nemet oleh brainer atau oleh stan kita pelajari juga dari super happy with my cyborg menang juga guys. Your team destroyed a turret. ini sudah berusaha, jadi bisa bisa berusaha, gitu. lagi, huh? kita bisa dibloseng guys. seperti pasco. Yang Lebih gitu. lebih Can get every jalan-jalan request kita dan kita sini Oh, <tang> uh, kita menghalangi mereka dan menghalangi jalan Pani. Pani, Pani, Pani, Kita pincar Pani dan noktani supaya tidak dapat melihat dan sakit lagi. Sure. Ada busung sih, <Et> ada busung, ada busung. Jangan targetin dia, karena tidak berhasil dibunuh. Johnson kurang bebas kita semangati dulu. Habisnya dapat ya kecil dapat kelembatan oh, itu berkuat bagi duit seribu itu seribu buat oh ternyata uh. ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Mindur, mindur.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 di sebelumnya belum aja enggak di sini kita uh, uh, ini pertahankan pura-pura aja mati juga dia uh, cepat kali dia lari cepat sekali kita sudah ya kita langsung <tuk> Kali -kali. Ke las, Fire! kita Ayo.. jalan kembali ke Kita mau istirahatkan diri dan bertarung dengan langan hati. Ternyata mereka Ternyata right mereka yes karena udah cukup kamu mau di biara, lah, jadi terlalu kita auto combo, gak ada obat deh. Gak ada obat, dia kayaknya menurut Oh, masih ini <laughs> Oh, masih melawan kalian. Gambarnya diri terus oleh eh, brand Meski guys ngeri ke, wuuhh api bakarkan saja wuuhh <laughs> dengan segi satunya jonton biarpun eh, afk tim tetap menang oh. harus harus menang ya guys beyond and never friend sepertinya seperti kata ghost mode beyond kak ngasih aku sedih penyampas tuh anjir Pahinya sih rasa, menyampah lor, bisa lambat kau sih. Kurang kerjaan, uh oh, terima kasih kawan gue. limit permainannya lama sekali. Oke, enggak, eh, ternyata saya chat semua itu, semua tunggu, jadi guys. Nah, Ini Kita harus kebun, nyalakan api, kobar api, paninya, KW, KW, KW. Udah hampir saja kita sedih guys, dan best kita masih tetap bertahan. Ya, sekitar... oke, saja Oh, hubungkan kembali <laughs> <Fire>. <laughs> <laughs> <laughs> mati monyet monyet so, mati monyet, rasa kan keluargamu mati. tuh. pas aja dia sudah mau karat dia sudah gantengnya uh, mau uh, oh gak pernah gak pernah ambil ngeripal juga ambil ngeripal ambil ngeripal beruntungnya guys. beruntungnya Pani bunuh. Bunuh. Paninya bunuh dulu. bunuh dulu. Bunuh. Oke, okay, gue sudah dapat. terlambat, oh, oh, wanna... hmm. Ini dia kalinya masih ngawark ya, dia. Paninya. Fire. Let's Ya mati mati ya mati. been slain shut down yang mengurangkan immortality seperti Blue Lotus X sama Defense satu lawak dua. Asal melakukan terus is juga dapat diperkirakan. Oh sorry sorry. Ada daun udara ya sorry. sorry. Ayo kita pergi. Attack. Your team destroyed a turret. Your team destroyed Sofi oh, kembali ketika Sopi kamu berdua rin itu didi di tempatnya, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Ya aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, ya hadiahnya Oh ternyata ini dia Johnson nya MVP ya guys banyak sekali baju perang batunya guys <laughs> sini Johnson bagus-bagus hero nya dan disinilah dia Oke okay. okay guys OP sekali ini guys jangan lupa juga kalian bisa juga mempelajari build-nya atau gear-nya di sini gue sudah beri semua akhirnya just no, just no limit kw kw kw bukan yang asli ya guys yang kw bisa dibantai akhirnya bisa mengalahkan bisa diimit, yes. Oke, jangan yang KW guys. Oke, jangan lupa subscribe dan tonton video -nya sampai full ya guys. Bye bye.